Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik yang saya banggakan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 dan juga 69 pada tema 3 kelas 6 tokoh dan penemuan Baik, pertama kita akan membahas kunci jawaban di halaman 62. Baca kembali teks tersebut dengan teliti, tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut. Paragraf 1, topik masalah. Yaitu tentang penemuan televisi oleh John Logie Baird. Paragraf 2, deret penjelas prinsip kerja televisi yaitu mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara awalnya objek gambar yang ditangkap kamera diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi pesawat televisi akan mengubah sinyal tersebut menjadi objek gambar yang utuh. Paragraf ketiga, deret penjelas. Televisi berfungsi sebagai penerima siaran video dan audio dari jarak jauh. Oleh karena itu, Penemuan televisi termasuk penemuan yang mengubah peradaban dunia. Paragraf 4. Kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Penemuan televisi dikategorikan sebagai Penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia Baik, sekarang kita ke halaman 63 Perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks tersebut Tuliskan pada kolom berikut untuk mendiskusikan pada pembelajaran berikutnya Nomor satu, kalimat bercetak miring atau tidak efektif. Nomor satu, penemu yang pada, kesempatan itu untuk pertama kalinya. Oke, ini pertama kalinya ya, bukan pertama kalinya. Ini dicoret aja ini, tidak usah ditulis. Kemudian yang kedua, di depan para, bapak-bapak, dan ibu-ibu, yang ketiga, lalu televisi, kemudian terus berkembang. Berikutnya, kita akan bahas di halaman 64. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan. Ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Baik kita isi setiap peta pikiran ini. Beragam informasi dari televisi. Berita. Film anak dan dewasa. Talk show sinetron dan hiburan lainnya pengaruh positif memperluas wawasan memperkaya pengalaman hidup menunjang pelajaran sekolah membantu proses belajar menjadi sumber informasi Pengetahuan dan pendidikan Menambah wawasan ilmu pengetahuan Pengaruh negatif Menyita banyak waktu Yang seharusnya Untuk belajar Mengurangi kemampuan berpikir Kritis Muncul efek negatif di kalangan pelajar. Televisi menghambat produktivitas dan kemajuan ilmu pengetahuan. Berikutnya kita akan bahas di halaman 5.65. Renungkan sikapmu selama ini terhadap keberadaan televisi di rumah. Tuliskan rencana ke depan. Untuk memiliki sikap lebih bertanggung jawab dalam menggunakan pesawat televisi di rumah. Sehingga akan memberikan manfaat positif bagi kehidupanmu. Rencana ke depan. Untuk memiliki sikap lebih bertanggung jawab dalam menggunakan pesawat televisi di rumah Pertama, tidak menonton televisi terlalu lama Mematikan televisi Ketika waktunya belajar Meminta bimbingan orang tua Dalam memilih siaran Tidak meniru hal buruk Yang disiarkan Menggunakan televisi Sebagai sarana belajar Berikutnya kita akan jawab di halaman 66. Gambar rancangan lampu paralel sederhana. Baik, di sini ada gambarnya, di sini ada tombol on dan tombol mati. Kemudian kita buat seperti ini untuk rangkaian paralelnya. Ada dua lampu yang kita gunakan, kemudian kita menggunakan satu baterai. Berikutnya kita akan jawab di halaman 67 Buatlah laporan dari percobaan membuat rangkaian paralel sederhana yang kamu lakukan Laporan kegiatan percobaan Nama percobaan Membuat rangkaian lampu paralel Sederhana Tujuan percobaan mengidentifikasi rangkaian listrik paralel sederhana alat-alat dua buah baterai 1,5 volt kabel sepanjang 100 cm Lampu bohlam kecil dan fittingnya tiga buah. Nah, di sini tiga buah ya, bukan tiga buah. Oke, ini, ini A kemudian H tiga buah. Berikutnya, saklar tiga buah. Berikutnya, gunting. Berikutnya, slot tip atau lakban. Berikutnya kita akan buat langkah kerja. Satu, Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 2. Pasang baterai secara seri, kemudian ikat atau lilit dengan lakban Yang ketiga Potong kabel Menjadi beberapa bagian Sambungkan kabel Dengan saklar Dan lampu Yang keempat Lakukan pengujian Apakah lampu bisa menyala atau tidak? Jika belum menyala, periksa kembali sambungan kabel yang kelima. Jika sudah bisa menyala, rekatkan kedua ujung kabel pada masing-masing kutub baterai perkuat dengan lakban. Yang keenam, lakukan pengujian kembali apakah lampu bisa menyala atau tidak. Jika tidak periksa kembali Apakah kabel benar-benar menempel pada kutub baterai yang Oke okay, itu ya untuk langkah kerja berikutnya untuk kesimpulan dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan Dapat disimpulkan bahwa rangkaian paralel disusun berderet di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Berikutnya di halaman 69, kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu amati penemuan sederhana yang ada di sekitar rumahmu dengan melengkapi tabel berikut. Baik, kita akan lengkapi tabel yang ada di bawah ini. Yang pertama, listrik. Manfaat, menghidupkan elektronik. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari Menghidupkan lampu Kondisi yang akan terjadi jika penemuan ini tidak ada Lampu tidak menyala Yang kedua, lampu Manfaat Penerangan Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari Untuk menerangi rumah Kondisi yang akan terjadi jika penemuan ini tidak ada, tidak melihat saat gelap Yang ketiga, televisi Manfaat, mengisi waktu, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari, media hiburan Kondisi yang akan terjadi jika penemuan ini tidak ada, tidak mendapatkan hiburan Itulah yang kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.